sudah tidak kasih kamu makanan hah? kenapa ibumu? gak kenapa, kasih tinggal kamu ah di ini mereka ini sudah mamanya sudah pergi nih sudah pergi tinggalin kakaknya mamanya jadi mereka ini yang sudah kamu jangan kamu menangis Mamanya ini mereka sudah Karena mereka tidak lagi baku sayang, baku tengkar terus Baku pukul Jadi ini mamanya dia sudah pergi tinggal dan kakaknya Dia sudah tidak tidak menghormati kita Eh jangan menangis Sanas diam-diam-diam-diam dia diam, diam, diam, diam, diam, diam. Sanas Ah, bagi Mas kita mis bagi kita makan. Paras. Kemarin baku saya nggak tidak ini. Hah? baku saya nggak tidak kamar orang dua. Masana sana sih dia proper-proper menang saya lihat dia ini lihat ya. deh. Lihat ini. ini. Sama kirimkan di neneknya ini supaya dia lihat ini. Kenapa kamu menangis? Jawab dulu, jawab bapak dulu ya? pak, bapak tanya dulu. Kenapa kamu menangis? Hah? Kalau kamu sanas, kenapa? Kalau kamu menangis, kenapa kamu menangis? Hah? Kenapa kamu menangis sanas? Eh, hey, jawab dulu, kenapa menangis? Kenapa kamu menangis? Hah? Hah? Kenapa? Kenapa menangis? Kenapa? Bicara baik-baik. Tarik nafas. Tarik Hah? Bicara. Kenapa menangis? Hah? Kenapa ibumu? Kenapa ibumu? Hah? Kenapa? Karena tinggal kamu. Habis kemarin bokong tengkar terus. Coba kamu orang bokusayang bagaimana? Coba bapak lihat kalau kamu orang bokusayang. Coba. Ah, bokusayang. Supaya bapak pergi panggil ibu datang tinggalin kamu orang. Siapa yang di luar pukul bokus? Siapa yang di luar pukul tadi? Pesanas. Kamu pukul siapa sana tadi? Kamu pukul di mananya? Kamu siapa? Kamu balas? Kamu pukul di mana? Kamu pukul ke kamu cubit atau kamu tinju? Begitu, kuat ke pelan. Kamu kenapa? sanas menangis tadi, baru siapa yang di luar? Pukul siapa yang di luar minta maafin? Hah? Siapa yang jadi yang dulu mau minta maaf? Siapa? Sanas, kamu sebagai adik kamu minta maaf ke tidak? coba-coba minta. Uh, minta maaf. Bapak lihat, bicara, bicara. Kakak, adanya dulu, adik-adik dulu. Bagaimana, adik? Coba bicara, minta apa? Bicara berat bayaran. Terus Ah, Jadi hanya aku minta begitu Habis itu waktu lo Adik kakak bagaimana Nanti bapak, bapak panggil mama dulu Mudah-mudahan mama dia mau tinggal lagi dengan kita Ya hmm. eh? tapi kalau mama dia sudah tidak mau tinggalin kita, jadi bagaimana Sanas? Sanas? oh Sanas jadi bagaimana kalau mama sudah tidak mau tinggalin kita lagi? iya hmm? minta maaf, tapi mama mau mana? bapak tidak tahu sudah pergi anak Jangan lari Budasih, jangan dia menang Kenapa saras? Mau cari ibu. Mau cari ibu di mana? Di mana kamu cari di mana? Eh, kalau dia suruh mau pulang di sini, Amam. Di rumah. Jadi sebentar kamu orang tidur di kamar di Bapak, ya? Eh? Kamar Bapak dan Mama. Hmm. Supaya kita Bapak pulang jalan sebentar. Kita tidur, kita tiga, -tiga eh, eh, oh, Sarah sudah tidak mamanya. Dia mau panggil mama di siapa lagi? Keempat, dan wasif. Oh, Sarah sini sudah tira -tira lagi mamanya. Jadi, kalau waci dia panggil, dia panggil mamanya. Mama, kamu mau panggil bagaimana? Kamu panggil siapa lagi, Mama? Hah? Sanas Sanas Ih kasihan nih anakku dua orang ini Mamanya sudah jalan, ke tinggal mereka Mamanya sudah tinggal di kakaknya Jadi ini sama kirimkan di neneknya Supaya dia tahu ini apa Asifah Mamanya sudah gara-gara mereka baku pukul Dan ini wasanas Gara-gara dia baku pukul mereka dua Mamanya langsung dia Dia suruh tadi minta maaf Mereka tidak ada yang mau bakup minta maaf Tadi tuh tadi mama suruh bapak minta maaf atau tidak? kamu orang siapa ya? tidak ada yang mau minta maaf? Ah, sudah bapak masak mie dulu supaya kita makan ya karena sudah tidak ada yang tukang masak kita mie tuh kasihan masa sini Hei, sudah ada mamanya lagi hmm, lihat ini nenek masa sana sini kasihan dia mau panggil siapa lagi mama ini? kamu panggil siapa lagi mama? ha? Huh? Hah? Saras. Tidak tahu. Jadi kamu tidak tidak lagi panggil mama. Tidak panggil ibu lagi kamu. Tidak ibu dia sudah tinggalin kakaknya saja toh. Jadi kamu tidak ada ibumu lagi. Tidak ada. Jadi kasihan. Tidak ada ibunya. Yes. ada yang ngasih musik itu hah? saya mau ngasih musik makan sudah tidak kasih kamar makanan? hah? kekasih, lihat dua orang ini sudah tidak ada ibunya ibunya sudah kasih tinggal dia eh. Kamu orang bangun pagi-pagi besok itu kamu orang panggil ibu, ibu Tidak ada ibumu Bapak lihat dulu eh. oke kamu orang dengerin kasihan anak dua orang ini eh. Berarti ada mamanya lagi, tidak ibunya Lah Hafiz dia masih panggil ibunya Kalau kamu orang mau panggil siapa mie, lagi? Kamu orang mau panggil ibu di mana? Syah, Kucingnya Syah. Kucing di dapur. Tadi aku sudah masak itu makanan. Kenapa kenapa bicara bapak kenapa? Kau tidak lihat kamu nenekmu ini sehari kamin. Kenapa? Ibu tidak masakan ke rumah makanan. Ibu tidak masakan kamar makanan. Iya. Iya sudah. Nanti Asiva tukang memasak toh? Asiva, ah? Kamu tidur. Mas Sanas kalau begitu yang tahu, ha? Sanas, kamu tahu masakan tidak kucing? Syah kucing dia sudah gargonnya mie. Malam ini kita tidak makan, ya eh? kita langsung tidur, eh? Jadi siapa yang memasakan kita mie dengan nasi, ikan, ada ikan ikan nanit, ikan tadi siang sudah mau habis, tidak ada sayur. Kamu san selaper kan tidak? Tidak. Ah langsung tidur saja, eh? Tapi saya tapi saya paling laper tidur, tidur dulu. Hmm. Jadi jadi kalau siapa yang mau bikin mie? Siapa yang membuat kita mie makan? Hah? Ibu tidak ada. Ibu tidak ada ini bagaimana mie? mas Anas? mas Anas? kamu mas Anas? gimana? hah? kalau begitu pih tidur, terus usah makan hah? Ha? hah? aku tidur dengan ayo mau tidurin siapa? dengan ayo iya tidur dulu sendiri tapi ayah mau jalan ini. Hah? Kamu sanas? Mau ikut siapa? Mau ikut aja di mana? Hah? Kita tunggu onco alin dulu supaya dia manukan kita toh? Jadi bagaimana ini? Jadi bagaimana ini? Jadi bagaimana ini? Kita mau pergi di mana ini? Kamu orang tidur sudah ya? Eh? <tuh> Hah? <tuh> Takut apa? Jadi kita mau, mau panggil siapa? Kasihan nih setiap ada ibunya ini. Ini setiap ada ibunya. Oh, sanas, sanas. Kalau sanasin dia tidak sedih dia ingin kayaknya toh sanas tuh, tidak ada ibunya ini dia tidak sedih toh Hah? sanas saya eh, lihat mukanya dia tertawa tertawa sanas tidak ada ibunya <tif> eh. dia tertawa tertawa dia ini dia senang lihat dia tidak ada ibunya Hah? Baku tengkar terus kamu orangnya. Eh. eh? Sana. Baku tengkar terus ya. Eh? Menang satu-satu kalau menangis dan dua-dua orang. Nah, kekuasaan aku sudah menangis. Coba saat menangis. ya menangis. Sana. Masa, masa sudah tidak sedih dia yang tidak ada ibunya, ada sudah kakaknya Kasian nih, ibunya sudah tinggal dengan kakaknya Dari video ini saya kirimkan untuk neneknya ini dia sudah Supaya nenek dia tahu kalau ibunya sudah tinggal kakaknya Karena mereka ini bertengkar terus Awak oh, dia masuk mam ma pakai baju